you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akhiratu lil muttaqin illa ala al zalimin. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ Salah satu kelebihan makhluk bernama manusia Yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menghiasi hidup manusia ini dengan syahwat Atau yang lazimnya kita sebut sebagai hawa nafsu Inilah tenaga yang merupakan daya dorong yang melahirkan dinamika dalam kehidupan manusia yang menyebabkan terus-menerus terjadinya perkembangan dalam sejarah peradaban dan kehidupan manusia. Hawa nafsu bisa melambungkan seseorang kepada puncak kejayaan. Dan hawa nafsu dapat menenggelamkan seseorang ke dasar jurang kehancuran yang paling dalam. Pada surah Ali Imran ayat 14. الله سبحانه وتعالى برفرما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا Wallahu indahu husnul ma'ab Mari kita perhatikan ayat ini lebih dekat lagi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Zuyina Nasi hubbus syahawad Makhluk manusia itu dihiasi dengan hawa nafsu Dengan kata lain Hawa nafsu adalah perhiasan Manusia tanpa hawa nafsu Sama saja dengan orang yang tidak berhias Monoton Tidak mempunyai perkembangan dalam gerak kehidupannya Tetapi Kalau hawa nafsu adalah perhiasan Maka jika kita berbicara soal perhiasan Ada dua hal yang harus menjadi catatan pokok Pertama Kapan satu perhiasan boleh kita pakai? Yang kedua, di mana perhiasan itu harus kita pakai? Kalau saudara berdandan rapi, pakai sepatu dengan kaos kaki, celana, jas, pakai dasi, segala macam. Tapi itu saudara lakukan pada saat saudara akan pergi ke WC. Maka saudara sudah memakai perhiasan tidak pada waktu yang tepat. Begitupun sebaliknya, kalau jam tangan saudara pakai di kaki, kopiah saudara pasang di kaki, lalu sepatu naik ke atas jidat, maka saudara memakai perhiasan tidak pada tempatnya yang tepat. Demikian juga sifat yang bernama nafsu kapan dia boleh diperturutkan, di mana dia boleh disalurkan, adalah tugas daripada agama untuk mengatur syahwat atau hawa nafsu. Lihatlah kehidupan malaikat. Malaikat makhluk yang diciptakan Allah tanpa hawa nafsu. Maka kehidupan malaikat monoton. Malaikat tidak mempunyai peradaban dan kebudayaan. Malaikat adalah makhluk yang secara instinktif diciptakan untuk berbakti, tidak punya alternatif atau pilihan lain. Saudara lihat, ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk sujud, sujud saja sampai sekarang, nggak bangun-bangun. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk tasbih, tasbih saja, yang lain tidak. Ada malaikat yang sejak diciptakan, diperintahkan mencabut nyawa, nyawa saja urusannya. Yang lain tidak. Pekerjaannya monoton, tetapi memang karena tidak ada hawa nafsu, tidak ada kecenderungan malaikat untuk nyeleweng. Belum pernah kita dengar misalnya ada malaikat Jibril korupsi ayat. Ini kelihatannya ayat bagus ini enggak usah disampaikan kepada bawahan Muhammad dipakai sendiri saja. Ah, tidak, <tid> kita belum pernah dengar malaikat maut keliru mencabut nyawa orang yang belum waktunya. Modal <tid> belum pernah malaikat itu ibadun mukromun. <tid> Maka kehidupan malaikat adalah monoton. Dinamika tidak ada Peradaban dan kebudayaan juga tidak ada Andai kata bumi dan seluruh isinya Diserahkan kepada malaikat untuk mengisinya Barangkali saudara tidak akan pernah kenal jembatan semanggi Saudara tidak akan pernah kenal monas Gedung-gedung bertingkat Gedung-gedung pencakar langit Semua yang menggerakkan itu Adalah karena manusia mempunyai hawa nafsu Nah Kemudian pada kalimat berikutnya Allah memberikan rincian. Apa? nafsu kepada apa yang paling menonjol dalam kehidupan manusia itu? Pertama, minan nisa. Hawa nafsu kepada perempuan. Ini tentu yang ditujukan laki-laki. Dimanapun saja, makhluk bernama laki-laki, kalau dia normal, tidak impoten, Mesti suka kepada perempuan itu wajar, bin pantas alias normal. Tetapi tadi saya katakan di awal, nafsu kepada perempuan adalah perhiasan. Kapan makainya? Di mana makainya? Itulah tugas agama memberikan tuntunan dan aturan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Nafsu kepada wanita dapat mengantarkan seseorang kepada puncak kejayaan, tapi nafsu kepada wanita bisa menenggelamkan seseorang ke jurang kehancuran, bergantung kepada latar belakang apa yang mendorong timbulnya syahwat tadi. Dengan kata lain, motivasi syahwat tadi digerakkan oleh iman dan ketakwaan, atau semata-mata karena memang syahwat yang merupakan kendaraan iblis. Penyelewengan pertama yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia adalah penyelewengan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam Pada saat ia memetik buah huldi. Kenapa itu dilakukan oleh Nabi Adam? Karena terdorong oleh rasa sayang dan cinta kepada istrinya Hawa. Sebenarnya Hawalah yang merajuk. Siti Hawalah yang membujuk. Dan Nabi Adam, oleh karena syahwatnya kepada istrinya, memperturutkan bujukan Siti Hawa itu. Peristiwa Nabi Adam, ribuan tahun yang lalu, akan terus relevan sampai ke zaman kita sekarang ini. Berapa banyak orang-orang yang karena terlalu ingin menyenangkan istrinya, lalu tidak segan-segan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang? Baik itu merugikan orang lain, merugikan masyarakat, bahkan merugikan bangsa dan negaranya. Seorang pedagang tidak akan segan-segan menipu. Sebaliknya pun begitu, tidak jarang wanita di dalam kelemahannya bisa menenggelamkan dunia. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana bisa jadi koruptor ulung karena didorong-dorong oleh istrinya istrinya barangkali bisa saja dibakar-bakar oleh tetangganya suaminya jujur, sederhana kepala bagian, tempatnya basah tapi melarat <laughs> istri rupanya tidak sabar melihat gaya hidup yang makin konsumtif persaingan yang makin tajam suaminya kipas kipasin kata istrinya bang tetangga sebelah kita lakinya pegawai kecil bang tapi gelangnya kayak-kayak pelek beca. <SILENGtermilk> Abang ini kepala bagian tidak bisa membelikan saya macam itu. Percuma lah. Kata suaminya ya bagaimana. bu Gaji saya cuma segitu-gitunya. Ya namanya kepala bagian apaan? Kayak sahabat dulu. <SILENGtermilk> <SILENGtermilk> Kalau sudah berpikir ke arah ini. Artinya sudah ngipasi suaminya untuk melakukan tindakan yang tidak wajar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sejak zaman klasik sampai kepada zaman kita sekarang ini, kita melihat kecenderungan shahwat kepada wanita ini. Julius Caesar yang katanya gagah perkasa ternyata tunduk di bawah kaki Cleopatra. Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa Luas kekuasaannya, gagah perkasa tentaranya, kepada siapa dia tunduk ke bawah kakinya, Margaret Josephine. Demikianlah di zaman kita sekarang, kita melihat di Jepang betapa perdana menteri Uno didesak mengundurkan diri dari jabatan perdana menterinya oleh karena terlibat skandal dengan Geisha. Kita juga melihat di Amerika. Betapa senator Gary Hart dari Partai Demokrat yang masih muda, jenius Diharapkan masa depan Amerika lahir dari tangannya Terpaksa mengundurkan diri dari calon presiden oleh karena terlibat skandal dengan Donna Rice. Kita juga menyaksikan betapa parlemen dan kabinet di Inggris sempat geger oleh karena skandal Pamela Bordes Pelacur kelas kakap yang melanglang buana mencari sasaran-sasaran kakap ini adalah kisah kejatuhan yang diakibatkan oleh hubus syahwat Minan Nisa. Oleh karenanya, benar jika Nabi kita menyatakan, "Anisa imadul bilad wanita adalah tiang negara, jikalau baik wanita, baik negara, jikalau rusak wanita, hancur negara." Kalau syahwat kepada wanita cuma semata-mata karena syahwat, maka seorang laki-laki akan memandang wanita cuma sekedar alat pemuas hawa nafsu. Nilainya rendah. Sedangkan agama kita mengajarkan, Ma akraman nisa'a illa karimun, wa ma ahanan nisa'a illa kata Nabi. Tidak akan menghormati kaum wanita, kecuali orang-orang yang terhormat. Dan tidak akan merendahkan derajat kaum wanita, kecuali memang orang-orang yang rendah moralnya. Dengan kata lain, apabila syahwat minan nisa ini dilandasi dengan semangat iman dan ketakwaan, maka kehidupan Rasulullah Sallallahu oh. Alaihi Wasallam sungguh menjadi figur dan contoh dalam kehidupan kita. Perkawinannya bukan karena wajah yang cantik semata-mata. Tapi lebih merupakan nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian. Kecenderungan kepada hubus syahawat minan nisa. Dikontrol oleh nilai iman. Barometernya. Tolok ukurnya adalah iman. Di zaman sekarang banyak kasus kawin campur. Yang pada akhirnya akan membingungkan kita sendiri. Padahal. Al-Quran secara jelas dan tegas memberikan bimbingan. Orang itu, kalau sudah, kata Imam Syafi'i, "Kemana ana tubdil masawiya. Mata kalau dibalut cinta, dia buta terhadap nista, tapi mata kalau dibalut benci hanya melihat yang keji-keji saja. Biasanya cinta kepada wanita memang bisa menimbulkan dorongan yang positif tapi juga bisa membuat seseorang buta sama sekali dorongan yang positif paling kurang dari segi penampilan coba lihat lelaki kalau lagi demen perempuan lenjeh banget kan? <tuh> <tuh> <tuh> sisiran rambutnya rapi teriskaan bajunya lancip Sepatunya mengkilat, kantong celananya tebel, perkara anduk isinya bukan soal. Yang penting kan gaya. Lalu dinamis, kreatifisat, kreativitasnya ada saja timbul. Tapi pada sisi lain, jika orang sudah kehilangan pertimbangan, juga kadang-kadang tidak segan-segan mengorbankan akidah mengorbankan nilai-nilai iman padahal ini taruhan utama sampai Quran dengan tegas memberikan peringatan wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau ajabatkum perempuan budak yang hitam legam kalau beriman itu lebih baik untuk dinikahi daripada wanita cantik berkulit kulit kuning langsat tapi musyrik lebih baik budak yang hitam legam beriman daripada wanita cantik berkulit kuning langsat berhati bangsat tapi kita kadang kehilangan pertimbangan karena agama karena cinta agama digadaikan karena cinta Akidah terjual karena cinta, keyakinan jadi korban. Ini semua penyakit yang datang dari hubus syahawat minan nisa, Kecenderungan mengumbar nafsu kepada perempuan. Ini memang perhiasan tapi bisa juga jadi bumerang dalam kehidupan manusia. Berapa banyak penyelewengan-penyelewengan terjadi karena pengaruh wanita yang tidak bisa jadi bisa? Ini pengaruh di dalam kehidupan memang sedemikian besarnya, sehingga saudara-saudara kaum Muslimin, inilah yang perlu dikendalikan dalam kehidupan: kapan dan di mana? Kalau nafsu adalah perhiasan, kapan dan di mana? Perhiasan itu harus kita pakai. Di mana dia harus kita tempatkan. Begitu juga yang menyangkut soal perempuan. Kapan? Ya kapan? Tentu kalau sudah nikah. Di mana? Yang jelas bukan di depan umum. <tuk> <tuk> Ini nafsu yang pertama. Minan nisa. Yang kedua wal -banin. Dihiasi juga manusia dengan kecintaan kepada banin. Makna banin di sini ai al aulad, anak-anak laki. Kenapa disebut banin? Anak-anak laki. Karena pertama, sering anak laki itu lebih jadi kebanggaan buat orang tuanya ketimbang anak perempuan. Sebabnya apa? Pertama faktor nasab silsilah lebih kuat kepada laki-laki ketimbang perempuan Yang kedua faktor cita-cita Orang tua kalau punya anak laki-laki cita-citanya panjang Nah kau nanti jadi dokter ya Nah jadi insinyur ya Nah jadi pilot ya Nah jadi pengusaha ya Nah jadi presiden ya Tapi kalau dia punya anak perempuan paling Ya nak mudah-mudahan nanti kamu dapat jodoh orang baik nak Dapat jodoh orang soleh, saudara-saudara. Yang ketiga, anak perempuan itu kalau sudah berkeluarga biasanya pindah kepada lingkungan keluarga lain, sehingga orang berkata punya anak perempuan banyak sebenarnya seperti agen. <SILENCIO> artinya, artinya ada yang mau bawa kan begitu? <SILENCIO> ada yang minta ambil. <SILENCIO> Ada yang berminat, buntel. Paling-paling ah. dia nengokin orang tuanya, ya, lebaran. Ya syukur kalau sebulan sekali atau seminggu sekali. Tapi minimnya kan, lebaran. Dengan demikian dari garis nasab ini, lebih kuat Albanin ketimbang al -banan. Manusia dihiasi dengan kecintaan kepada anak-anak. Sering karena terlalu cinta kepada anak Kita menjerumuskan anak Terlalu sayang kepada anak Segala maunya kita perturutkan Tanpa kendali dan kendala Akhirnya sifat yang demikian itu Malah mendorong anak untuk manja Tidak percaya kepada kemampuan yang dimilikinya Selalu mengandalkan kepada kebesaran Kemampuan Daripada orang-orang yang dibanggakannya itu dan dalam kondisi demikian Kedewasaan dan tanggungjawabnya akan lambat berkembang Maka Allah SWT memperingatkan bahwa harta dan anak bisa menjadi fitnah Dalam ayat lain Allah juga memperingatkan Ya ayuhallazina aman, La tulhikum amwalukum wa awladukum an zikrillah Wahai orang-orang yang beriman Jangan sampai hartamu dan anak-anakmu memalingkan kamu daripada mengingat Allah. Jangan sampai kesibukanmu kepada anak dan harta benda menyebabkan kamu sampai lupa mengingat Allah SWT. Berapa banyak manusia yang tenggelam dengan melupakan Allah jauh dari agama, jauh dari tuntunan syariat. Oleh karena disibukkan oleh persoalan anak dan persoalan harta benda maka satu-satunya jalan Jikalau kita tidak ingin anak kita sampai memalingkan kita daripada mengingat Allah nilai-nilai keimanan harus ditanamkan kepada mereka sedini mungkin dengan bekal ini maka mereka anak-anak kita insya Allah tidak akan membuat kita orang-orang tua ini berpaling daripada mengingat Allah berpaling daripada kehidupan beragama memang karena anaklah kita orang tua peras keringat banting tulang pergi pagi pulang sore cari nafkah karena anaklah kita orang tua kepala jadi kaki kaki jadi kepala asal mereka bisa menikmati hari depan yang lebih baik dari yang kita nikmati sekarang ini tapi berapa banyak juga orang-orang tua yang tidak sadar akan amanah berupa anak ini? Mereka lalai, mereka bersikap masa bodoh, padahal tidak akan ada yang tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua bisa mendapat pensiunan pahala kalau anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Tetapi orang tua pun bisa saja masuk neraka. Karena anaknya menjadi anak yang kurang ajar. Dan orang tuanya sama sekali tidak pernah memberikan pendidikan yang sebagaimana mestinya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kita tentu berharap memperoleh pensiunan pahala Dan bukan mendapat tambahan dosa dari kekurang ajaran anak-anak kita akibat kita sebagai orang tuanya tidak pernah mau mendidik mereka dalam hadis ada diriwayatkan ada anak kurang ajar sembahyang tidak puasa, ibadah, tidak kenal Allah, tidak beriman pun tidak dosa kelewat banyak kejahatan berkarat di akhirat nanti disidang dia ditanya kamu kenal siapa Tuhanmu? tidak kamu tahu siapa nabimu? Tidak. Kitab sucimu apa? Tidak tahu. Kiblatmu di mana? Tidak ada. Kamu sholat? Tidak pernah. Kamu puasa? Tidak pernah. Wah, kalau begitu kamu rusak sekali. Kamu neraka. Anak ini mengajukan protes. Saya menuntut keadilan. Benar saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu apa kitab suci saya. Saya tidak pernah mendirikan sholat. Tidak pernah melaksanakan puasa. Pendeknya tidak ibadah dan tidak iman. Tapi semua itu terjadi. Sebab-sebabnya tidak lain karena orang tua saya tidak pernah mendidik dan mengajarkan saya. Orang tua saya tidak pernah mengarahkan saya ke jalan itu. Sampailah saya seperti keadaan yang sekarang ini orang tua saya enak-enakan ngaji saya teler di aja orang tua saya memegang kitab saya memegang botol dia tahu dia diam saja dia tahu dan dia tidak memberikan peringatan karena orang tua saya lah maka saya jadi seperti sekarang ini kalau saya harus masuk ke dalam neraka saya menuntut keadilan agar orang tua saya juga ikut bersama saya gabung ke dalam neraka orang tuanya yang baik-baik dipanggil sudah mau berangkat ke sorganya orang tua dipanggil entah dulu mas, ini dulu mau kemana, kencang banget <Syukur> Surga pak, nanti dulu urusan belum beres <Syukur> ini benar anakmu ini dilihat anaknya iya, <tuh> iya anak saya ini waktu di dunia gak pernah diajarin ngaji gak pernah sampai dia gak kenal Tuhannya gak kenal Nabinya gak kenal kiblatnya gak kenal Kitabnya iya dia sembahyang kamu diam dia gak solat, kamu diamin aja iya kali kenapa pakai kali, yang benar ngomong Mas. <tuh> Ramadan, dia enggak puasa, kamu enggak tegur, kamu diam saja. Iya, wah, kamu enggak tanggung jawab. Kamu tahu, anak itu adalah amanah, menyanyiakan amanah adalah khianat, khianat adalah dosa besar. Jadi, bagaimana saya? Ya, kamu gabung sama anakmu, join ke neraka berdua bareng. <risas> Lantaran kamu tidak mau mendidik mereka anak-anakmu, maka jadilah anak-anakmu seperti sekarang ini saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah sebaliknya jikalau anak-anak kita yang kita cintai ini, yang merupakan buah hati belahan jantung tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang solek yang bermanfaat bagi masyarakatnya bagi agama, bangsa dan negaranya kita orang tuanya bolehlah tentera menerima pensiunan pahala menerima pensiunan pahala dari kesolehan anak yang ditinggalkannya alangkah nikmatnya mendapat pensiunan pahala terbaring kita di bawah pohon kemboja nilai kebaikan kita dikenal orang nama kita akan tetap hidup oleh karena kita meninggalkan anak-anak yang tumbuh menjadi generasi yang soleh bukan anak yang salah oleh karenanya Kecintaan kepada anak jangan sampai membuat kita lalai dari mengarahkan mereka kepada kehidupan beragama. Di zaman sekarang ini, kecenderungan kita mengarahkan anak pun sudah kepada kecenderungan yang berbau materialistis. Maka, yang ramai, bagaimana anak bisa mengejar program MBA (Master of Business Administration)? Supaya keluar bisa jadi manajer. Bagaimana anak lalu kursus komputer. Supaya keluar menjadi tenaga yang canggih di bidang komputer. Ya, kalau dia perempuan cantik. Bagaimana dia bisa masuk akademi sekretaris and management. Supaya bisa jadi sekretaris. Atau bagaimana dia bisa masuk sekolah nyanyi supaya nanti jadi penyanyi dengan tarik suara uang lalu mengalir ke dalam kocek jutaan nilainya maka yang ramai pun hal-hal yang semacam itu dalam pada itu pengajian kursus-kursus keagamaan studi study klub yang membicarakan masalah-masalah agama ramainya kadang-kadang kalau bulan Ramadan nah, dianggap training center Ya lumayan daripada tidak sama sekali mah, lumayan. Tapi dengan demikian ini kan merupakan bagian terpokok dari kehidupan manusia. Alangkah idealnya jika dia mengantongi gelar MBA, Master of Business Administration, tapi punya nilai iman yang tangguh. Ahli komputer, tapi punya keyakinan beragama yang mantap dan ini harus ditanamkan lebih dahulu sebelum dia menguasai disiplin ilmu yang lainnya